NATO kini pemimpin Ukraina itu pun merasa sangat kecewa nasi sudah menjadi bubur basi bos. Pak Volodymyr Zelensky pun merasa bahwa negaranya kini dibiarkan sendiri untuk memerangi Rusia setelah Kremlin melancarkan invasi secara besar-besaran. Assalamualaikum salam sejahtera semua. Uh, para penonton Mr. Mat channel update video kali ini Mari kita sama-sama saksikan uh, Satu video daripada rakan youtuber daripada Indonesia uh, Berkenaan dengan peranan Indonesia terhadap konflik yang berlaku di Ukraine ya. Pada ketika ini uh, dimana sedia maklum kerajaan Russia sedang uh, bertubi-tubi ya menyerang kawasan uh, khas kesatuan Soviet Union iaitu uh, negara Ukraine dan ini menyebabkan pelbagai reaksi daripada kesatuan uh, EU, uh, NATO dan juga Amerika Syarikat dan seluruh dunia ya dan uh, pelbagai peristiwa berlaku sejak pada hari ini iaitu pelbagai uh, sekatan ekonomi dan juga terbaru uh, Google Play dan juga Apple turut menyekat perkhidmatan mereka di Rusia Berikutan daripada tindakan Presiden Vladimir Putin Mengarahkan bala tenteranya untuk menawan wilayah-wilayah di Ukraine Sebelum kita pergi kepada video Apa kata anda semua untuk uh, subscribe, like, tekan notifikasi button di Mr. My Channel okay? Dan tanpa buang masa, mari kita lihat video ini Nah, kondisi negara Ukraina yang kini sedang morat marit semakin membuat mereka meningkatkan kemampuan diplomatisnya Bos untuk meminta pertolongan kepada negara-negara asing. Setelah kemarin ngotot ingin masuk dalam aliansi NATO, Kini pemimpin Ukraina itu pun merasa sangat kecewa. Nasi sudah menjadi bubur basi bos. Pak Volimir Zelensky pun merasa bahwa negaranya kini dibiarkan sendiri untuk memerangi Rusia setelah Kremlin melancarkan invasi secara besar-besaran. Namun ternyata Ukraina pun tak menyerah sampai di situ saja bos. Usaha diplomatis pun terus dilancarkan demi menyelamatkan Ukraina dari kehancuran. Dan Ukraina pun kini ternyata juga meminta bantuan negara Indonesia usai diserang oleh Rusia Dikutip dari beberapa sumber berita berikut Duta besar Ukraina pun kini meminta bantuan bangsa Indonesia untuk berdiri bersama Ukraina untuk bersuara lantang melawan invasi militer Rusia ke wilayahnya Ukraina pun mengatakan bahwa suara Indonesia bakal didengar semua pihak Karena sejatinya bangsa Ukraina terinspirasi dari Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dan ideologi negara Duta besar Ukraina untuk Indonesia yaitu Vesil Hamianan pun mengatakan Bahwa dia mengagumi semangat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika maupun semangat perjuangan masyarakat Indonesia Beliau juga menyatakan bahwa Ukraina ingin rakyat Indonesia bersama mereka. Indonesia sekarang ini bukan hanya pemimpin regional di ASEAN, namun juga telah menjadi kekuatan global yang memiliki suara yang kuat dan berpengaruh secara global. Ia pun juga meminta agar Indonesia berbicara lantang untuk membantu Ukraina, bos. Sebab ia percaya bahwa Indonesia adalah negara yang punya pengaruh regional yang kuat. Saya pikir, jika Indonesia angkat bicara, maka, tak ada siapapun, negara manapun, regional manapun, pemimpin manapun di dunia yang berani mengabaikannya," ujar duta besar Ukraina untuk Indonesia itu, Bos. "Nah, sementara itu, di sisi lain, Indonesia, Pak Jokowi lewat Twitternya pun meminta kedua negara agar menghentikan konflik, stop perang." Pak Jokowi pun mengatakan bahwa peperangan hanya menimbulkan kerugian bagi dunia, ya, termasuk betul. menyengsarakan umat manusia. Ya, nah, apakah Indonesia akan turun lebih dalam lagi untuk menghentikan peperangan ini? Dan jika Ukraina meminta bantuan tentara, apakah kalian setuju untuk mengirimkannya? Silahkan kalian cocok bocor di kolom komentar. Oke, saya mau buka dulu nih. Oke, okay guys. So, kita telah nampak video tadi, dan kita dapat lihat peranan ya, peranan negara Indonesia dalam uh, kancah uh, peperangan antara uh, Ukraine dan juga Russia. Dan apa yang kita harapkan adalah peperangan ini tamat karena yang menjadi mangsa ya sebenarnya adalah rakyat biasa, dan kita sebenarnya ingin. Uh, mengelakkan ya, peperangan yang lebih besar berlaku, yaitu uh, peperangan uh, seperti Perang Dunia Kedua. Ya, uh, kita tidak mahu perkara tersebut berlaku kerana kesan dia. Ya, yang pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah uh, pastinya keruntuhan uh, sistem sosial di negara terbabit. Dan yang menjadi mangsa adalah rakyat biasa, dan kita harapkan uh, diplomasi, ya, diplomasi dan juga rundingan, perlulah terus disuarakan oleh pemimpin-pemimpin dunia, termasuklah daripada Indonesia dan juga uh, Malaysia. Ya, Malaysia perlulah menyuarakan hal ini dengan lebih lantang di persada dunia dan saya harapkan uh, ianya tidak berterusan ya konflik yang berlaku antara Ukraine dan juga Rusia. Dan kita juga harap semuanya dalam keadaan semuanya kembali seperti biasa. Dan itu saja video kita untuk kali ini. Saya harap semua dalam keadaan sihat dan walafiat. Dan uh, sebelum berpisah, saya mohon semua untuk berikan masa anda untuk melayari Shopee di mana pada 15 Mac nanti akan berlaku uh, satu offer ya besar-besaran di mana ada pelbagai uh, barangan murah yang boleh kita dapati di sana dan juga uh, potongan harga ya sehingga 93%. Jangan lupa untuk melayari Shopee, okey? Dan uh, Mohon semua kerjasama untuk subscribe, like, tekan notifikasi button dan kita jumpa di update video yang akan datang. Peace out.